Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Ini saya mau cerita uh, uh, Soal trik uh, busi mati Tapi bisa nyala lagi ya. Nah ini Kalau diinggol ini benar mati ya Ini tadi waktu motor jalan Itu Tadi tiba-tiba mesin mati, gitu ya. padahal bensinnya juga masih ada. Nah, ini tidak bisa nyala. Coba kita buka businya dulu. Oke dan ini businya ya sampai berkarat begini ya dan ini yang penting ini uh, ujungnya ini masih ada ya jadi ini masih bisa diakali Jadi ini keadaan darurat saja jadi ya seperti ini ya caranya jadi ini kita masukkan lagi jadi yang busi itu yang berkurang bagian Dalamnya bukan di uh, Di luarnya ini ya Yang ujungnya ini ya. Nah ini kita masukkan lagi Biar bisa Dipakai lagi Tuh ya Nah ini kita Pukul gitu ya Nah terus kita setting bagian uh, ujung ini ya yang bersihkan uh, apinya ini ya ini ya coba kita pasang lagi kita lihat hasilnya oke okay, busi sudah terpasang coba kita Nyalakan motornya nah ternyata sudah bisa lagi itu ya jadi tit mengakali uh, busi mati bisa nyala lagi itu aja ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh